serta dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala doa tentunya memiliki banyak manfaat dengan adanya doa kita senantiasa diajarkan untuk tidak cepat menyerah dengan keadaan kita haruslah berambisi untuk meraih sesuatu. Salah satunya yaitu dalam urusan jodoh. Jadi di video kali ini saya akan membagikan sebuah amalan untuk memikat wanita. Amalan ini terdapat di dalam Al-Quran yaitu surat Yusuf ayat 31. Ayat ini telah dipercaya banyak orang bisa dipergunakan untuk memikat wanita ataupun pria, sehingga ada yang menyebutnya sebagai doa mustajab. Bagi Anda yang merasa belum juga mendapatkan jodoh atau tidak memiliki pasangan, tidak ada salahnya jika Anda mengamalkan amalan ini. Namun, sebelum lanjut,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 berikut bacaan amalan dan tata cara mengamalkannya Bismillahirrahmanirrahim Falamma sami ats bimakrihinna arusala ilaihinna wa atadaslah hunna wa atats kulla wahidin minhunna sikinau wa ku'u wa qalati khuruj ilaihinna Falamma ru'ainahu akhbarnaahu wa qatta'ana aidiahunna karim sebelum membaca amalan tersebut terlebih dahulu kirimilah Fatihah yang pertama ila hadratin alaihi yang kedua Malaikat Jibra'il Wa Mika'il Wa Israel Wa Israel Yang ketiga Ilah Hadratin Abu Bakrin Wa Umar Wa Usman Wa Ali radhiyallahu an. Yang keempat Ilah Hadratin Syaih Abdul Qadir Jailani Yang kelima Khususan kepada target anda Binti orang tua target atau bisa saja anda sebut namanya. Setelah selesai anda kirim fatihah. Lalu anda bacalah syahadat tiga kali. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadin rasulullah. Dilanjut membaca. Ashtaufirullahal azim min kulli zambin wa atubu ilaih sebanyak tiga kali. Lalu dilanjut membaca shalawat nabi sallallahu alaihi Muhammad sebanyak tiga kali. Yang terakhir Anda baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Azim anda baca sebanyak 3 kali anda amalkanlah amalan surat Yusuf ayat 31 tersebut sesudah solat hajat sebanyak 313 kali dan sesudah solat subuh sebanyak 100 kali anda kerjakanlah selama 7 hari setelah anda mengamalkan selama 7 hari Barulah Anda mengamalkan setiap selesai mengerjakan solat lima waktu Anda baca sebanyak tujuh kali Setelah itu Anda hembuskanlah ke kedua telapak tangan Anda Lalu usapkan ke wajah Anda Anda harus mempunyai niatan yang baik ketika mengamalkan amalan ini Maka insya Allah Wanita yang Anda inginkan atau memuja Anda perlu diingat jangan mempermainkan hati wanita serta pergunakanlah amalan ini dengan bijak demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan sekian terima kasih semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh